Oke okay, cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat Dan terpenting adalah jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP cuy Oke okay, hari ini saya sudah lumayan ya lumayan uh, sehat kembali Saya sudah bisa nampak tersenyum bisa melihat video gitu ya Jadi tak salah kalau saya membuat video reaction yang bergenre komedi cuy Ya, penting kita bisa senyum saja, gitu cuy. Ya. Apa salahnya gitu ya? Ya, walaupun belum 100% baik gitu ya, tapi saya akan mencoba cuy, karena jujur aja cuy, ada satu minggu ya, saya enggak buat video cuy. Gila banget enggak? Ada satu minggu cuy. Oke, okay, saya mengawali ya bulan ini untuk mereaksi Seperti janji saya di video saya sebelumnya cuy Saya akan mereaksi musikal lawak superstar cuy Yang mana videonya yang bisa kita react Itu saya akan usahakan react semua cuy Ya, saya akan react semua karena satu yang sangat-sangat saya eh, Apa namanya, saya, saya, saya butuhkan itu adalah Video ini tak kena copyright cuy Tak kena copyright itu yang terpenting sih menurut saya, C. Dan saya memilih video ini karena ada Pak Kodi. Ada uh, Rupi, C. Saya nggak tahu kenapa saya kangen banget dengan lawakan dari Pak Kodi. Dia salah satu pelawak dari Malaysia yang sangat-sangat saya sukai. Dan saya sangat ngefans sama uh, Rupi, C. Sama Pak Kodi, C. Karena ciri khas dari lawakannya itu nampak beda. Uh, tak sama Tak banyak pelawak yang Sama dengan karakter dia cuy Orang bisa tengok lah Cari-cari ya Yang mana yang mirip sama Atau sama dengan lawakan Dari Rupi atau Pak Kodi cuy Pasti jarang banget cuy Nah itu yang membuat saya itu uh, Menyukai Sangat menyukai Pak Kodi cuy Karena dia lain dari Yang lainnya cuy Oke, okay, daripada kita berlama-lama, langsung aja jom kita tengok videonya Oke okay, cuy, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Oke oke oke, saya hampir lupa cuy Ini saya mereaksi kumpulan dari UNI ya musikal Lawak Superstar cuy tapi di sini kayaknya memang bintang tamu ini cuy ya artis di sini tertulis artis jemputan minggu ke delapan berarti Pak Kodi di sini atau Rupi yang jadi wah bintang tamu di sini ya artis jemputan cuy oke kualitasnya kita tambah kalau masih ada tak ada cuy langsung lagu dari raja ya jangan <tisa> lah lah La abal ini stylist dari ah <laughs> tuh kayak ini ya anak dance gitu ya sehingga cuti. Ah sangat aku ikut. Dah lah nyanyuk musa kita. Oh hantu banyak nyanyi gitu kan? Yalah, kena nyongko. Tapi mana ni? Nah ini ni ni ni suaranya ni.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 Saya mau rambut seperti DJ. Aku Kalau bukan ini tak <laughs> Jadi yummy. ini ya pembersih. Ya kadang Aduh Apa ini? Eh duduk. Mana kau bagi Iya, uniklah. Aku suka kerap sama kau. Adik kan, kalau kencing pasir pasir, aku kasih beli dia pasir. Betul ke? kencing. Kalau kau beli pasir, kencing pasir pasir, kau tahu? Bukan pembers. Bukan pembers. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul Ya. Ya. Eh, kau jangan aku I'm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 berlebihan sekali lagi sedih siddi ya asik ush gila sedih banget suaranya sih Assalamualaikum nak. Ana, ana. Kenapa pergi dekat bapa mak, ibu? Tengok, dia datang kelas Ini bukan bapa saya. Saya tak tahu. Apa lagi? Saya tak tahu. Ingat buku piak pun bahan aku eh. Wei, tadi sama kita, ah? tapi boleh bersihkan, kalau dijatuh, foto dia hilang tapi hati orang tu jika kita betul betul, -betul ya. <SISITAS> atau atau, atau orang -orang, tihau. Tihau. Tihau. Tihau. Tuh kan.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 Ini nih. Ya Allah. <laughs> Oke, okay, jisuri banget. Saya nggak bisa ngontrol tadi, cuy. Ketawa saya, saya nggak tahu bakalan se selucu itu, cuy. Gila sampai ah, gila sih. Lawakan dari apa kok atau rupi ini, cuy. Saya nggak tahu. Dia banyak banget mendapatkannya, apa ya? Idea-idea dia selalu mengeluarkan sesuatu yang sering kita nampak tapi itu lucu terus cuy dia selalu lucu gitu dia selalu kelakar gitu ya ini menurut saya cuy saya nggak tahu uh, cara korang terhibur tuh macam mana tapi saya saya terhibur dengan video ini cuy saya tak tahu uh, korang terhibur ke apa harus ke uh, audionya bagus dulu baru korang uh, nampak apa namanya nampak lucu saya tak tahu cuy Tapi saya lebih ke ekspresi Walaupun saya tak eh, Tak paham sangat Mereka cakap apa Tak jadi masalah Tapi saya lebih ke ekspresi Karena lawakan Dari pak kodi atau rupi ini cuy Yang sangat-sangat saya suka Itu adalah ekspresi dia cuy Kurang pantas Ekspresi dia Ekspresi dia tadi Tiba-tiba ambil apa Ruko gitu ya itu itu simple dan kalau kita praktek di apa di luar sana sama teman-teman itu biasa aja tapi Nurza itu lucu banget sih karena orang lagi stres identik dengan rokok gitu ya. <guluh> gila dia nggak tahu dia dapat ide seperti itu tuh dari mana gitu ya tiba-tiba ide macam itu muncul gitu ya Jangankan saya, cuy. Jadi, selera humor saya itu sama dengan Datuk Awi. Datuk Awi tadi kurang lihat Di ending video ini. Dia ngakak banget sampai uh, saya nggak tahu dia cakap apa sama uh, apa namanya, Pak Kodi. Saya nggak tahu dia cakap apa, tapi intinya uh, apa namanya. Datuk Awi tersiksa banget, tersiksa banget dengan lawakan yang dibuat oleh... Rubi atau Pak Kody ini Oke okay, dan <tuh> Terima kasih ya Buat korang yang stay terus melihat Video-video dari Andy Dan selalu-selalu-selalu support Andy Andy sehat korang support Andy lagi sakit korang support Thank you banget cuy Orang yang terbaik lah menurut saya cuy Dan mungkin itu aja cuy Kita akan ketemu di video selanjutnya Kalau ada referensi video Kurang bisa komentar atau Follow instagram saya dan kirimkan Link Video yang ingin kalian request cuy Tapi dengan satu syarat Harus bebas copyright Oke okay?